Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast ya Dimana video podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti itu doang Dan di video podcast kali ini saya ingin membahas tentang emulator Nintendo Switch ya Apakah ada atau enggak Tapi di sini saya akan membahas yang di Android bukan yang di PC atau di laptop Karena kalau kalian tahu juga untuk laptop itu ada atau PC ya Itu ada yang namanya emulator Yuzu atau Ryujin X atau Ryujinx mungkin ya Dan... Apakah ada atau enggak untuk di Android karena uh, saya juga agak sedikit skeptis juga gitu ada emulator Nintendo switch di Android gitu tapi kemarin ada yang uh, ngasih tentang emulator Nintendo switch ini di grup Facebook gitu dan katanya tuh aplikasi ini adalah aplikasi XggS ya kalau nggak salah namanya dan aplikasi ini bisa menjalankan game Nintendo switch tapi hanya dengan HP berspek tinggi gitu ya contohnya kayak Snapdragon 855 60 atau 865 walaupun saya juga nggak tahu sih dia ngomongnya uh, seri berapa karena saya nggak hafal juga untuk seri HP karena ya nggak penting juga sih untuk ngapalin seri HP ya uh, menurut saya gitu dan uh, ini aplikasinya ini close source gitu walaupun saya juga nggak tahu apa yang dia maksud dan ini aplikasinya bisa pakai third party controller nggak harus pakai joy Nintendo Switch gitu dan yang nggak tahu juga sih ya, maksudnya kayak gimana karena saya agak sedikit uh, nggak percaya aja sih ada ada emulator Nintendo Switch di Android gitu dan saya takutnya ini bisa jadi scam atau jadi ya mungkin cuman untuk jadi ini aja sih untuk profit deh untuk untuk survei gitu untuk ngisi-ngisi survei untuk main game uh, 3 menit gitu dan ya itu nanti bakal ke yang pembuat surveinya gitu untuk uang yang masuknya gitu keuntungan pribadi gitulah ya nah cuman di sini saya ingin membahas kenapa saya bisa bilang uh, hampir nggak mungkin gitu ya ada di android gitu untuk uh, emulator nintendo switch mungkin nanti akan ada suatu hari gitu mungkin lima uh, tahun lagi saat snapdragon delapan enam mungkin ya lima tahun gitu ya lu delapan enam tahun gitu dan gini pa ya eh, di Nintendo Switch ya setahu saya itu ada yang namanya GPU. Kalau kalian tahu di PC atau di laptop itu adalah VGA ya. Dan GPU ini adalah graphic processing unit. Dan fungsi dari GPU ini adalah untuk loading uh, tekstur gitu ya, tekstur dari game atau aset lah ya. Contohnya kayak batu, pohon, uh, rumput dan sebagainya itu adalah untuk uh, ngeload yang kayak gitu. Dan di GPU ini ada yang namanya VRAM atau uh, video RAM gitu ya. Dan semakin banyak Uh, teksturnya semakin banyak uh, asetnya dan semakin tajam dari teksturnya itu bakal makan banyak VRAM ya itulah kenapa kalau kalian misalnya main game di ultra dan di low itu biasanya kayak misalnya kalian main uh, game RE3 ya contohnya itu nanti sampah-sampahnya tuh di jalannya tuh nggak berceceran gitu jadi sedikit kalau kalian low dan kalau ultra itu banyak itu itulah yang disebut aset gitu dan itu butuh yang namanya GPU atau VGA dan yang saya tahu ya walaupun saya juga kurang update juga sih ya tentang Android karena saya bodoh amat itu sama Android ini ini nggak ada yang namanya GPU atau VGA jadi cuman prosesor doang kalau kalian nonton mungkin review-review HP dari manapun gitu ya mau Indo atau luar negeri itu kalau nunjukin Antutu benchmarknya itu cuman prosesor ya setahu saya karena di Android nggak ada gitu yang namanya grafik prosesi unit Ya walaupun ada, mungkin kalau ada pun ya setahu saya sih itu nggak akan powerful banget gitu, nggak, nggak sekuat setidaknya mungkin uh, GTX lah, GTX-nya nggak harus yang 960, nggak harus yang 970 Ya seri-seri kecil aja yang seri 4 atau tiga mungkin kalau ada saya juga nggak tahu sih untuk seri 3 ada atau nggak. Cuman untuk seri 4 itu ada misalnya GTX 440 mungkin atau 460 gitu ya. Ya mungkin bisa gitu Pak dipakai di Android. Dan yang saya heranin sih ini perkembangan Android ya. Perkembangan Android ini sedikit sedikit banget gitu setiap tahunnya gitu. Jadi misalnya tahun ini Snapdragon delapan enam puluh tahun depannya 865 tahun depannya 870 gitu jadi nggak nggak apa nggak nggak nggak gede-gede banget gitu ya walaupun dari angkanya kecil cuman nggak tahu juga sih dari uh, uh, kemampuannya dari performanya beda jauh atau enggak. kalau kalian tahu mungkin kalau di uh, di prosesor ya prosesor komputer itu ada kemarin itu tahun kemarin itu generasi 9, tahun sekarang tuh udah generasi 10 gitu dan uh, itu Lumayan banget gitu untuk per perkembangannya gitu Walaupun memang prosesor gak jauh-jauh amat ya untuk perkembangannya gitu Kalau prosesor ya paling cuma nambah core sama thread gitu setahu saya ya Berbeda dengan GPU Kalau GPU itu per perubahannya tuh jauh banget gitu Bahkan yang sekarang ya saya baru lihat gitu 3070 itu adalah GPU yang dua kali nggak dua kali sih ya lebih cepat dari 2080 Ti gitu Dan itu menurut saya sih gila banget sih Apalagi 3090 ya Nah itu adalah GPU gitu kan, dan yang saya heranin kenapa di Android yang harganya mahal yang ada brand atau ada promosi gitu ya dengan slogan HP gaming gitu, itu nggak ada yang namanya GPU. Sebutin apa Black Shark 3, G 3 gitu ya. mungkin ada GPU-nya tapi setidaknya nggak sekuat 460 gitu atau uh, GTX series gitu, yang manapun lah gitu nggak harus yang generasi 8 atau 9 gitu, apalagi 10, atau 20, atau 30, nggak usah, gitu. Cukup yang seri-seri kecil aja, karena di Nintendo Switch, gitu ya, itu untuk grafiknya itu nggak bagus-bagus banget, gitu. Nggak nggak sebagus 4.60 malahan, mungkin setengahnya dari 4.60, gitu. Dan itu bisa mainin game kayak game-game 3D, kayak Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, Catherine, gitu kan, itu bisa main game kayak gitu. Nah, kenapa saya bilang nggak mungkin? Ya karena itu di Android itu enggak ada yang namanya GPU gitu yang GPU nya aja yang kuat aja enggak ada dan kalau kalian tahu misalnya nih HP yang mahal gitu yang harganya 15 juta itu enggak ada gitu yang kayak GPU setidaknya misalnya uh, GPU Nvidia gitu atau mungkin AMD ke apa gitu dimasukin ke HP kalau sampai masuk itu baru sih menurut saya bisa ada, ada potensinya gitu dan saya di sini bukannya uh, so tahu atau gimana ya tapi di Android itu nggak ada sih yang namanya GPU itu mungkin ada ya cuman kalau kalau saya salah silahkan komen aja sih ya tapi maksud saya tuh yang GPU nya ini ya yang yang bagus lah gitu dengan HP yang di slogannya yang dipromosi dengan kata gaming ya minimal samalah gitu kayak Nintendo switch gitu bisa mainin game-game 3D kayak gitu bisa mainin Nova lancar kayak gitu dan memang bisa gitu kayak mainin game-game 3D dan sebagainya tapi kalau kalian tahu juga ya itu dibebanin semua ke prosesornya gitu, kalau dibebanin semua ke prosesor ya gimana ya susah juga gitu ya, dan nggak tahu juga sih apakah di HP ini pakai VRAM atau enggak, tapi kalau nggak pakai VRAM dan nggak pakai GPU, menurut saya nggak tahu sih ya. ini nasibnya emulator bakal kayak gimana gitu. Dan dan kalau memang AMD sama Nvidia sedang berkompetisi gitu, kenapa nggak masukin chipnya ini ke HP gitu ya, chipnya dari Vega ini ke HP dan bisa di bisa di apa ya, bisa dipromosiin dengan game-game yang kayak Breath of the Wild mungkin kalau nanti kalian tahu juga ada game kayak Genshin Impact gitu itu Breath of the Wild one banget gitu itu mirip banget mungkin bisa dibilang Breath of the Wild rip off gitu tapi ya nggak tahu juga ya pokoknya yang saya lihat itu sama banget gitu kayak Breath of the wild. Tapi itu kalau kalau sampai jalan di HP dengan uh, prosesor kayak gitu ya, prosesornya doang tuh Sayang sih kalau menurut saya, karena ya lu ngeluarin duit gede gitu ya, cuma buat prosesor bagus dan gak ada VGA-nya gitu. Lebih baik lu harganya standar aja gitu ya, misalnya harganya 5 juta gitu ya untuk HP-nya. Nah itu udah dapet VGA dan udah dapet prosesor, walaupun prosesornya mediocre, ya kalau VGA-nya lumayan gitu, setidaknya ya se level Nintendo Switch lah gitu. Bahkan Nintendo Switch aja yang harganya 4 juta aja ada gitu VGA-nya. Bisa main game 3D gitu, 60 FPS, main Zelda gitu sih di uh, Switch b 1 Dan... Entah kenapa ya, entah kenapa gitu seharusnya Nvidia atau AMD itu masukin gitu untuk chipnya gitu Dan dan menurut saya sih kalau Nvidia dan AMD nggak mau itu sayang sih menurut saya kalau saya memang punya uh, company yang bikin GPU atau VGA Saya bakal masukin ke Android karena ini permintaannya banyak banget gitu, orang yang main mobile gitu, itu banyak banget gitu, apalagi kayak di Indonesia ya, hampir semua orang, hampir sampai dari kalangan yang tua sampai yang muda, yang anak-anak itu pada main HP gitu, apalagi yang anak-anak itu main game HP-nya itu untuk uh, bermain game ya, HP-nya itu untuk memang untuk main game itu dibanding kayak mungkin orang tua cuma WA doang ya. Nah itulah kenapa gitu, kalau dimasukin GPU bagus sih jadi bisa main emulator PS2 mungkin dengan harga yang lebih uh, murah gitu ya jadi untuk prosesornya nggak harus harus terlalu bagus gitu mungkin prosesor yang ya mungkin quad core gitu bisa mungkin untuk main game PS2 asal grafiknya ya lumayan bagus aja sih uh, dengan grafik mungkin kalau generasi 9 nggak tahu sih ya kalau generasi 9 bisa masuk ke HP sih generasi 9 aja nggak harus sampai generasi 10 itu bagus sih dan saya nunggu nunggu aja sampai mungkin Nvidia atau AMD masukin GPU-nya gitu ya ke Android gitu dan kalian bayangin aja sih kalau misalnya uh, ada GPU Nvidia atau AMD masuk sampai masuk ke HP itu saya yakin kayak developer-developer game yang di PC atau Bahkan ini Nintendo Switch itu bakal tertarik untuk memasukkan gamenya ke HP Android gitu, karena jalan gitu. kali gini ya, kalau kalian tahu nih di Indonesia tuh banyak bocah-bocah gitu ya, bocah-bocah yang gimana ya, kayak nggak tahu aja gitu, nggak ngerti mungkin ya. Jadi gamenya ngelag itu yang disalahin si gamenya gitu, bukan HP-nya gitu. Jadi ya mungkin publisher atau developer pun nggak mau gitu masukin ke analogi karena ya takutnya merusak image dari company-nya mungkin padahal bocahnya aja kita ditarget gitu kan. Dan ya yeah, mungkin ini bukan apa bukan uh, pembahasan, mungkin pembahasan yang benar-benar gitu ya mendalam tapi di sini saya cuma ngobrol-ngobrol doang dan ini pure opini saya gitu ya kalau mungkin ada yang salah-salah kata misalnya di Android memang ada VGA sebenarnya tapi VGA-nya payah gitu ya, kan bisa komen atau mungkin bisa kasih tahu saya gitu karena jujur sih saya jujur juga peduli ya sama HP gitu perkembangan HP karena kayak apa perkembangan HP ini dari tahun ke tahun tuh cuman kayak Snapdragon 850 tahun depannya 855 tahun depannya 860 gitu Kenapa enggak enggak langsung gitu misalnya kayak dari uh, 6000 gitu ke dari 6000 ke Uh, misalnya ke seri sepuluh ribu, misalnya kayak Intel, atau mungkin dari Intel dari i7 ke tiba-tiba ke i9 gitu kan, atau mungkin nanti jadi ada i11 gitu atau i11 atau apapun itulah ya. Nah kayak gitu gitu, kenapa nggak kayak gitu? Yang saya bingungin kenapa nggak nggak loncatnya nggak loncatnya tuh nggak loncat banget Dan saya kalau lihat review HP dari 850 sampai 855 Itu perkembangannya tuh nggak jauh-jauh banget Dan kalian harus beli device-nya secara ulang gitu Jadi misalnya tahun ini 850 kalian beli 11 juta gitu Atau mungkin 10 juta gitu ya Tahun depannya kalian beli 855 10 juta lagi gitu Dan itulah kenapa saya jujur nggak peduli gitu sama HP gitu Ya mungkin nantilah saat Nvidia atau AMD atau Intel mungkin masukin Uh, GPU mereka ke HP dan bisa main game-game 3D gitu Atau sebenarnya sih nggak harus game 3D sih Pokoknya ya ada GPU aja sih mungkin untuk rendering video Ya mungkin nanti ngerender video bukan di laptop atau di PC lagi Nanti bakal pindah ke HP mungkin ya sambil on the go juga sih ya Dan ya ini video podcast ini hanya sebagai opini saya aja Tapi kayaknya yang Nintendo Switch itu ya agak sedikit Ya Saya, saya agak sedikit skeptis sih kalau ada sampai di Android dan itu pembahasannya cuma sedikit banget ya, cuma di awal banget dan kesananya di sini dan kesananya saya ngobrol-ngobrolin hal yang lain, Cuman ya ya udahlah ya, memang cuma ngobrol-ngobrol doang di video podcast. Ya intinya di emulator di Android gitu ya, ada yang namanya emulator xns itu untuk emulator Nintendo Switch. Kalau kalian memang mau coba, silahkan nggak tahu juga ini saya bikin videonya bulan 9 tanggal dua. Agustus September ya, ini saya bikin bulan September, gak tahu nih release -nya. kayaknya bulan Desember atau gak tahu ya untuk detailnya gitu. Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk video podcastnya, sekali lagi ini hanya pendapat saya aja, kalau ada salah-salah kata ya kalian bisa komen di bawah gitu ya, karena ya saya cuman cuman ngobrol doang dan saya memang bodoh amat gitu sama Android. Dan ini ya, jadi cukup segitu doang untuk videonya, dan ya terima kasih ya sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di podcast berikutnya.